jadi perdebatan dalam adab safiyah perdebatannya lama sampai seperti itu dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khutbah memperdengarkan, jadi itu beda. loh nah, ulama itu mikir sampai ngono kang ibu letenan gus ngono kok gue bantah ngono mikir resto ngono kok gue bantah, gue mikir emok, mikir berarti kandani itu terus mulai mikir, muter lambat kok mikir bantau ulama sengus mikir lama mulai kalau seneng harus debat saya ulama ulama lucu-lucu debat makanya dulu abahnya Syed Muhammad itu abahnya Syed Muhammad itu Syed Alawi itu pertama kali menangi ada mukab birusaut ada mik yang mik seperti ini ulama-ulama Mekah janggal, ini sahaban jumatan di khutbahi pamik. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotip Padahal dengan adanya mic, suara khotip itu menjadi lirih Kan gak mungkin bunga bungok sudah ada mic Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mic, suaranya speaker, bukan suara khotip Andekan tanpa mic kan gak terdengar Mulai kontroversi, sah apa sah? Terus saya Alawi, Abahnya saya Muhammad bilang kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata itu akad b-nya sahabat ndak Karena kalau sah berarti dia yang lihat itu udah dia tapi pakai kacamata Wong oh, kalau kacamata yang dicopot nggak <tuk> ya bisa melihat Oh ya ndak sah berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat Karena melihat perempuan dimana-mana juga dianggap ndak <tuk> <dgn> melihat <tuk> mulai ada -mula santri beling nanti lo ngweda cari lo kokojo perkara ini gak lo ngweda tapi gambare gambarnya ngweda berarti lo ngweda berarti lo tau maksiat tapi caro kula luwe maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya gak sah terus berarti makan barang haram terus iya tuh kalau orang pakai kacamata melihat perempuan gak dosa berarti kalau dia jual beli juga ada sah berarti kalau makan haram jual belinya gak dosa semenjak itu ulama-ulama wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot sudah anggap sah pakai kacamata gitu apa, sah dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu, Lalu, terus ada perdebatan lagi sekarang kesunatan jawab adzan apa? jawab suara mu'adzin loh saya apa -apa? mulai bingung itu sama, ya orang tahu <laughs> kalau suara mu'adzin sekarang ada masjid modern terutama kalau ramadan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 alasannya ini dah suara maaf kan tidak pakai speaker kita tidak dengar dia dianggapnya tidak dengar tenang aja karena sekarang tuh repot kan? tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral mendengar kalimat sakral misalnya zaman saya tanya kesunatannya itu mendengarkan bacaan Qur'an atau mendengarkan pembaca Qur'an bacaan Qur'an kan kamu yakin kan kalau rekaman Qur'an didengarkan sunat tidak sunat padahal tidak ada yang Baca, karena yang sunat memang mendengarkan bacaan. Quran bukan membaca, bukan mendengar pembaca Quran Belama U mikir nggak nanti dokong orang pusing. Mono, mikir apa? Mono jebole wong sowan, mau jauh. pangestune nego loh, buka toko Wardus. musibah, musibah Mikir tenan-tenan, jebole konsumennya mau takal. Jauh dulu mau perkara buka, nopo Toko, pelaris ya. Nah, larisnya lah, no. Jadi tungganya ramai nah lari dari bergurung telaten buka aduh seluruh kabel di ulama karena kalau jahit di sekolah rapati gelom oh, ini misalnya hutan dari musim oh. nah hutan dari kiai ini ramahandi bareng hutan dari musim mereka desember nah ini kiai-kiai di daerah kita harus bintar ke jahit di sekolah orang musim hutan juga gelom kok kiais yang ahli falak itu musim itu orang dereng ampun sani kis di yakin keluar radio keluar ya <blownwave> linniku, itu di Melok Melok di dileni gua itu, jadi ada kiai sealefa lagi, ampun ampun sadik ini terenggusin temen temen isin maksudnya nangis, wah kiai segi sudah pinter kang sudah, berarti kritik terus rano senyam itu ya belum berarti kritik terus atau tiak kali ya, ada yang ngusdetong musim hujan kira kira udah niseloso istisqo senin. Mandi kang perinane hutan, berko deralia saya nggak istiqo ya hutan juga. <laughs> Lo na Nabi beto kang Nabi ku so ngatur malaikat tuh hutan kawan ini kang malaikat Nabi ku uang paling diwedeni malaikat sang Jadi ketika Nabi khutbah, ono uang desa ya Rasulullah halakatil amwal duniyo rusak gara-gara ranah hutan ini ini. Nabi tangannya diwangkat yo ya hutan malaikat bagian hutan terus bingung agak langsung hutan saat itu juga Semua disopo. nah malaikat itu karena nabi ngutus hutan hutan terus sampai seminggu ada instruksi stop waaas malaikat itu repot gak demi malaikat Wah, akhirnya saya kiranya rusak perkoror kekeringan tapi rusak perkor sapi ini untuk aneh do banjir Jumat berikutnya ya Rasulullah Allah katil amal sani gini rusak malah tapi rap perkororano banjir tapi kebanteran banjiri. Wah, akhirnya Nabi do ngomennya mau tidur do langit. Allahumma Muhammad alain alain makanya Melainnya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqo. Dia bilang ketika Nabi dulu itu udah istisqo. Cukup sambil khutbah beliau dulu tapi Nabi mandi, ngerosa istisiko, ngerosa lapangan, ngerosa macam-macam nabi, so nandinya nabi, sinten. nah kita kan akhir-akhir ngerosa mandi satu ilmiah si Dewa, itu ada musim ya, ini sabar tidak ada sujur lagi, ada kagungan adat, ada musim soaif, Robi, Khorif musim ini ada sekawan lagi, apa? ya, sekawan lagi, Khorif, ada orang Arab ya, Khorif, Robi, Sita, Soif, ropiku betul-betul kenapa? Orang rendang ya, orang ketiga mungkin. Seminggu, orang Eropa, ya Marang, orang Eropa, orang Eropa. Ya, Seroopi labo, sita musim hujan, soif musim ketiga. Difamiliasi, gitu. testifikasi, ya, Iwan. Melanin ulama-ulama saat ini sering berdebat. Noten yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muazin itu kita menjawab suara muazin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh sama dulu kita misalnya Wahhab, Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin atau sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, maka hudu is sauti suara itu enggak bising berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Nanti apa lagi, Effat? Jumatan nganti kan? Saiki suworo ngagus pikirbian ter telung kilo eh, kerungu. Buona nak sound sistemnya apa? Apa wong sing kerungu telung kilo wajib jumatan di tempat situ, di situ yang memperdengarkan telung kilo nyerang daerah lain. Ya udara. Taman atau mikir dono tuh nguratau debatian di vke. Mualis Ani ini menoroh apa kang dice Rasulullah ngutus kang speaker. Saiki speakernya ini beduk gampang, Wujud, ah malah ini al alqurmu ya ma'ilatihi wujudan, wah ada mana hukum, itu nak masalah hukum-hukum sosial ngotot berubah sesuai alasanee, cie alasan wujud, cie alasan ora, ong, mereka ini nak nuruti modern opo sing dialami zaman nabi segi rubah, rubah seteranten, mana sing kata ini alqurmu ya dulu ma'ilatihi wujudan Kuat, hukum itu isauru, pria kesunatan menorong, berikut tiga saya ingin menara nih tiga nubah, tiga nama, speaker, muadzin cukup nih, isauru, ngelori anu dulu film-film fatumukan, urian pilar terus agetan, pertama adzan tengukan uran menara nih, pilar main akap, kekuarani gondur, gendok, keuangan akap, keuangan akap, keuangan akap, keuangan akap, keuangan gimana nonton tentang taraf-taraf tentang kita bisa sama seperti yang di film-film Ka'bah nih malah nih wan kafir nabi masuk Islam tapi cek sombong mendingin nih bejo bapakku es mati layar roh dalurup ga yas adal Ka'bah orang roh gagak iringin Ka'bah. ika tapi tidak demikian Islam tapi utak-utiknya cuma sombong cek, cek bejar nih bapakku es mati jare layar roh dalurup yas <ti> adil Ka'bah Orang roh, gagak ireng munggah apa? Oh, oh, apa sani bapakku, nak menangi gagak ireng munggah apa? Muka apa? Muka apa? Muka apa? Muka apa? Muka apa? Muka apa? Muka apa? Muka mas Muka sombong Muka apa? Muka Islam